Jadi, hari ini kita mau survei lokasi ya, Kita mau ke uh, ke daerah Parung Panjang Mau survei rumah Semoga cuaca hari ini cerah selalu Pakai motor Perjalanan itu kira-kira satu jam Ya, semoga lancar Sampai jumpa di Parung Panjang Nah, ini perjalanan panjang, jadi mendingan nanti kita ketemu lagi kalau udah mau sampai aja. Nih, habis stasiun kita taruh panjang Stasiunnya? Jadi dua kali Apa? Kalau kok airnya nurut? Bener nah, terang, Iya Sama nah, ternyata Tapi nah, nah, manual ini nah. Kok manual ya <tuk> <tuk> ya? Kamu mau survei rumah, boleh masuk nggak? Lihat rumah? Uh -huh. Di beberapa? Oh yeah. Central and paradise adanya di Parung Panjang Luas sih jalannya dia dan bersih Ya area bermain jadi di perumahan ini tuh bagusnya udah pakai PDAM, jadi bukan air sumur lagi. Dan sepedanya di depan. apa? Ada asap masih sabuk